Anissa Cikal Rambu Basai, anak kedua dari penyanyi legendaris Iwan Fals, yang lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1985. Anissa yang kini telah berusia 38 tahun, diketahui belum melepas masa lajangnya. Penampilannya berbeda dengan wanita pada umumnya, dia terlihat keren dan nyentrik dengan mentato hampir seluruh kedua lengannya. Dia juga sebagai manajer pribadi dari sang ayah.